Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Amma ba'du. dari Jamaluddin bin Muhammad Abtibi bahwa Ada seorang penguasa Mongol yang Murtad kembali kepada agama Nasrani Suatu ketika para Pembesar agama Nasrani Dan Mongol Berkumpul di suatu tempat Ketika mereka sudah berkumpul, salah seorang dari mereka mulai mencaci maki dan menghina Rasulullah SAW. Di ruangan itu ada seekor anjing pemburu yang sedang terikat. Ketika salah satu dari mereka terus-menerus mencaci dan menghina Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba anjing pemburu tersebut melompat sampai ikatannya putus dan mencakar-cakar muka. Orang yang menghina Nabi Muhammad tersebut. Melihat kejadian tersebut. Orang-orang yang ada di situ langsung menyelamatkan orang tersebut dari cakaran si anjing. Dan salah seorang dari mereka berkata. Ini semua adalah sebab hinanmu kepada Muhammad. Lalu orang yang dicakar tadi berkata. Bukan. Anjing ini terlalu peka, ia mengira aku akan memukulnya. Setelah beberapa saat orang tersebut melanjutkan hinaannya kepada Nabi Muhammad, bahkan hinaannya tersebut lebih atau tambah menjadi-jadi. Akhirnya tiba-tiba si anjing tadi langsung melompat lagi dan menerkam serta menggigit kerongkongan orang yang Menghina Nabi Muhammad tadi Sampai kerongkongannya putus Dan seketika itu Orang tersebut meninggal dunia Kejadian ini adalah Kejadian yang menyebabkan Kurang lebih 40.000 ribu orang Mongol Masuk Islam Masya Allah Seekor anjing saja Melihat Rasulullah Allah Nabi Muhammad SAW Dihina dan dilecehkan Oleh orang dia tidak terima. Dia murka, maka kita selayaknya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW hendaknya menjaga kehormatan Nabi Muhammad. Apabila ada orang yang menghina atau mencaci maki Rasulullah, selayaknya dan sepatutnya kita untuk membela dan mempertahankan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu kita korbankan kehormatan kita untuk membela kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah yang singkat ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Wallahu a'lam biswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.